Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. How are you guys? Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Sesuai judul ya, di video kali ini gue masih pengen ngelanjutin buat membahas kasus kematian Tangmonida. Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 7. So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, gue saranin kalian buat tonton dulu. Supaya kita bisa ngikutin ceritanya bareng-bareng. Linknya gue taruh di bawah. Langsung aja kita mulai videonya. Di video kali ini, gua pengen fokus buat ngebahas kejadian-kejadian aneh yang tersorot kamera pas upacara pemakaman Tang Munida. Seperti yang udah gua bilang berkali-kali di video gua yang sebelumnya ya. Jadi upacara penghormatan terakhir kepada sosok Tang Munida ini digelar di sebuah gereja di Bangkok selama tiga hari berturut-turut dan selama acara itu tetap aja getik selalu menjadi pusat perhatian publik. Ya karena emang sejak semula udah seperti itu ya publik menganggap bahwa Getik ini adalah kunci dari semua permasalahan ini. Dia yang paling tahu dan dialah yang menjebatani antara Tangmo dengan empat orang yang ada di speedboat itu yang sama sekali tidak dikenal sama Tangmo. Nah, si Getik ini juga sangat canggung pas Doi ada di acara itu. Karena Doi ngerasa Doi selalu disalahkan dan dihujat sama semua orang. Makanya saking takutnya, Doi itu selalu datang dan pulang sebelum acara penghormatan itu dimulai. Tapi di acara itu, Do itu sempat nulis sebuah pesan terakhir yang dia tulis sendiri untuk sahabatnya Tang Munida. Oke, gua bakal bacain lengkap pesannya kurang lebih kayak gini. Mo, aku kangen kamu. Kangen banget. Aku sangat bersyukur karena Tuhan mempertemukan kita berdua. Hampir 20 tahun kita berteman, selalu bersama dan bahagia. Aku sangat bersyukur karena bisa hadir dalam kehidupanmu. Dan kamu juga selalu setia untuk hadir di kehidupanku. Kita telah melewati suka, duka, tertawa, dan menangis bersama. Hubungan kita sudah bukan sebuah persahabatan, tapi sebuah keluarga. Kamu akan pulang ke rumah bapak hari ini. Senyum dan canda tawamu akan selalu ada di hatiku. Maafkan aku karena aku tidak bisa menjaga kamu dengan baik. Kata-kata getik ini sangat indah dan membuat banyak orang terharu ketika membaca pesan doi ini. Tapi dari semua kalimat yang ditulis getik di pesan itu publik tuh malah salfok sama kalimat terakhir yang ditulis doi. di Dimana disitu dia bilang, Maafkan aku karena aku tidak bisa menjaga kamu dengan baik. Nah ini nih, ini nih, apa maksud doi ngomong kayak gini? Kan ini jadi bikin publik jadi curiga lagi ya kan? Getting ini seharusnya udah tahu ya, apapun yang doi lakukan, publik itu pasti akan tetap salah-salahin doi. Tapi doi malah nulis kalimat seperti itu yang bikin orang malah jadi makin curiga kepada doi. Kalau emang Doi gak salah, kenapa Doi itu harus minta maaf? Kalau emang pas kecelakaan itu, Tangmu itu jatuh sendiri karena kepleset, kenapa si Getik ini harus minta maaf? Atau jangan-jangan sebenarnya Tangmu ini gak kecelakaan, tapi ada sesuatu yang terjadi di atas speedboot itu yang Getik ini tutup-tutupin dan sama sekali gak ceritakan ke publik. Mungkin karena ada ancaman kepada nyawanya, atau mungkin anaknya. Dan Doi coba buat sampaikan itu secara tersirat lewat pesan ini. Atau mungkin justru sebaliknya, Publik aja yang mikirnya kejauhan. Ya, sebagai teman yang sahabatnya meninggal karena kecelakaan dan doi ada di lokasi malam itu... nggak ada salahnya minta maaf. Kayak anak kecil yang diajarin orang tuanya untuk selalu bilang terima kasih dan maaf. Jadi, maaf yang ditulis sama Getik ini sebenarnya nggak ada arti apa-apa. Cuman publik yang mikirnya kejauhan aja. Ya, cuman sekedar formalitas doang. Tanpa ada maksud apa-apa. So, gimana menurut kalian? Next, ada sebuah screenshot ketika Getik sedang ngobrol sama seseorang... ...pas upacara penghormatan itu berlangsung. Dan di foto itu, lawan bicara Getik terlihat seperti marah ketika ngobrol sama Getik. Gestur tangannya itu ngeliatin kalau Do itu lagi nunjuk-nunjuk ke arah kepala Getik... ...atau ada yang bilang juga kayak nonyorin katanya. Seolah ngomongnya itu kayak ekspresif banget dan berapi-api. Tapi setelah foto itu viral dan ditanyain langsung ke Getik... ...dia bilang kalau temennya yang bernama T itu... ...emang kalau ngomong kayak gitu orangnya. Ekspresif banget dan dia bilang kalau dia pas ngomong sama T ya emang udah biasa seperti itu bukan sesuatu hal yang aneh ya mungkin si T ini ngobrolnya kebiasaan agak nyolot gitu kali ya guys walaupun sebenarnya nggak ada maksud apa-apa bukan marah atau gimana dan pas gua amatin dan gua lihat-lihat lagi rekaman video mereka pas lagi ngobrol berdua itu kayaknya gua lebih percaya kalau sebenarnya mereka itu ngobrol biasa ya nggak ada apa-apa bukan bertengkar atau teriak-teriak atau gimana karena kalau kalian perhatiin orang-orang yang ada di sekitarnya itu sama sekali nggak notice tentang apa yang mereka obrolin. Dan sama sekali nggak menyita perhatian orang-orang yang ada di situ. Jadi pastinya mereka itu kayaknya cuma ngobrol biasa aja. Cuman si teh ini mungkin orangnya bener-bener ekspresif banget ya. Jadi kalau pas ngomong tangan dan badannya serta mimik mukanya itu kayak bener-bener bisa menggambarkan apa yang dia omongin gitu. So gue rasa dari foto ini sama sekali nggak ada petunjuk apapun yang bisa digali. Itu menurut gue pribadi. Nah tapi dari rangkaian acara itu ada sebuah foto yang menurut gue aneh banget dan perlu untuk dipertanyakan. Foto itu adalah foto ibu tangmu yang berdiri di depan panggung dan bergandengan tangan dengan getik. Hah? Kok bisa? Aneh banget kan? Apakah mereka udah damai gitu? Padahal kalau kalian masih inget ya, beberapa waktu yang lalu pihak keluarga tangmu ini bener-bener marah sama si getik. Ya karena Getik ini dianggap sosok yang paling bertanggung jawab tentang keberadaan Tangmo di atas speedboat malam itu. Bahkan si ibu Tangmo ini juga sempat bilang di sebuah konferensi pers bahwa dia tidak akan bisa memaafkan Getik dengan segala alasan dan kecurigaan yang dia tuduhkan kepada Getik. Tapi mendadak ibu Getik ini perilakunya berubah 180 derajat. Pas di acara gereja itu, Doi justru kelihatan deket banget sama si Getik bahkan kalau kalian lihat gestur tubuhnya tuh sama sekali nggak ngeliatin ada pertengkaran atau perselisihan di antara mereka berdua. mereka berdirinya tuh jaraknya dekat dan bergandengan tangan. bahkan mereka juga lihat liatan matanya saling eye contact guys. sepertinya seolah sudah nggak ada masalah apapun di antara mereka berdua. seolah ibu tangguh ini sudah bisa memaafkan Getik dan otomatis dia menjilat ludahnya sendiri. atau mungkin ibu Getik berperilaku seperti ini karena ini sedang ada di dalam gereja. Karena ini ada di rumah Tuhan, jadi hatinya jadi luluh dan terbuka untuk membukakan pintu maaf untuk Getik. Dimana sebelumnya Doi sempat marah-marah ke Getik. Pas Doi sedang berlutut dan minta maaf untuk yang pertama kalinya. Apalagi di video gue yang sebelumnya, gue sempat bahas kalau Getik ini diusir sama ibunya Tangmo keluar dari rumahnya karena rumah itu adalah rumah Tangmo. Dan hal ini juga sejalan sama apa yang ibu Tangmo lakukan di hari pertama. Di mana di hari pertama rangkaian acara upacara penghormatan kepada tangmu itu Ibu datangmu datang bareng bersama dengan dua orang terdakwa Yang sudah dinyatakan bersalah atas kasus kematian tangmu nida ini oleh pihak kepolisian Yaitu Por dan Robert Luar biasa aneh banget kan Padahal sebelum kasus ini muncul Mereka itu sama sekali nggak kenal nggak saling kenal Dan tiba-tiba mereka itu bisa datang bareng ke sebuah acara penghormatan kepada anaknya yang sudah meninggal. Dan dua orang itu adalah pelaku pembunuhan anaknya. Aneh banget. Secepat itu bisa maafin mereka. BTW di sisi lain, saat ini lima orang yang bersama dengan Tang Monida di atas kapal malam itu, satu persatu mulai menghilang dari pantauan media. Bahkan ada di antara mereka yang sengaja bersembunyi di dalam kuil, supaya tidak bisa diinterogasi oleh penyidik.